Apa kabar semuanya? Di sini, saya akan mengajak kalian semua, untuk mengenal komponen yang ada pada karburator, beserta fungsinya, khususnya karburator yang ada pada sepeda motor. Di mana kita tahu, fungsi karburator itu sendiri sangatlah penting, untuk melakukan proses pembakaran. Komponen ini juga, bertugas untuk mengumpulkan, dan mencampur udara serta bahan bakar dari kendaraan. Sehingga, bahan bakar lebih mudah terbakar, untuk menjadi tenaga.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 yang berfungsi menekan lubang untuk penyalur bensin, jadi ketika lubang ini tertekan, maka katup akan otomatis tertutup, sehingga bensin akan terhenti. Tujuannya yaitu untuk mengatur volume yang masuk ke dalam ruang pelampung tidak berlebihan, sehingga campuran yang keluar menuju intake manifold, bisa berlangsung normal. Pelampung Pelampung adalah sebuah komponen yang terbuat dari plastik ringan, yang mengambang pada saat cair, khususnya bensin, yang berfungsi menggerakkan ujung jarum pelampung agar tertutup sehingga menutup aliran bensin, dan membuat suplai bensin terhenti, sehingga volume bensin di ruang pelampung berkurang. Pegas katup gas. Pegas ini terletak di bagian atas karburator, tepat pada tutup pengatur katup gas, yang berfungsi untuk menjaga agar katup tetap tertutup, ketika kita tidak menarik pedal gas, dan membalikkan posisi katup ketika kita melakukan deselerasi. Main jet. Main jet adalah saluran utama di dalam karburator motor, yang berfungsi menghubungkan bensin, di dalam ruang pelampung ke dalam venturi di tengah saluran udara ke intake, sehingga bensin akan tersuplai keluar. Cok Palap, Cok palap, berfungsi untuk menyemburkan bahan bakar menuju karburator, agar pembakarannya lebih cepat. Middle Jet, Middle jet, adalah jarum berbentuk virus dengan ujung lancip, jarum ini berfungsi untuk mengatur debit bahan bakar yang masuk dari karburator, ke dalam ruang pembakaran mesin sekrup penyetel sekrup ini ada dua buah di mana sekrup penyetel pada karburator yang pertama yaitu sekrup pengatur udara pilot jet yang berfungsi untuk menentukan jumlah udara yang masuk saat idle tanpa memakai sistem choke sedangkan sekrup kedua yakni sekrup gas yang berfungsi untuk mengatur idle rpm pada mesin mangkuk karburator mangkuk ini berfungsi untuk menampung bensin yang akan disuplai ke venturi selain itu Mangkok ini juga dijadikan cover pelindung komponen pada karbu, seperti pada pelampung, dan main jet. Pilot, jet. Pilot jet, merupakan saluran yang menghubungkan bensin pada ruang pelampung. Pilot jet, memiliki fungsi mengalirkan bahan bakar dari mesin, dalam posisi stasioner, sampai RPM menengah. Skep atau katup gas, fungsinya yaitu, untuk mengatur jumlah bahan bakar dengan udara, yang akan dialirkan ke dalam ruang bahan bakar. Air pilot, saluran ini, terletak memanjang dari ruang sebelum katup gas menuju ruang. Katup gas berfungsi sebagai penyuplai udara, ketika katup gas tertutup rapat, atau saat idle. Demikianlah penjelasan mengenai komponen yang ada pada karburator motor, beserta fungsinya. Semoga video ini bisa berguna, dan bermanfaat, buat semua sahabat bengkel 27. Terima kasih.